Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di Creepy Case mana di playlist ini gue bakal ngebahas the dark side of Youtube Sisi tergelap, sisi terkelam dari Youtube yang mungkin belum kalian ketahui Dari Youtuber-Youtuber yang pernah kalian tonton atau mungkin kalian idolakan So, pembahasan kita kali ini itu menarik banget Tentang seorang aktris Korea yang menjadi Youtuber dan banyak banget misteri tentang kematiannya So, langsung aja kita mulai videonya oh, Oke, sesuai judul review video kali ini, jadi gua pengen ngebahas tentang kasus Oh in -hae. Atau ada juga yang bacanya Oh in Gue juga kurang paham sebenarnya bacanya yang benar tuh gimana. Tapi untuk di video kali ini, gua bakal baca Oh in aja. Tahun lalu, 2020, usia Doi itu 36 tahun. Dan Doi adalah seorang aktris Korea yang pernah membintangi beberapa serial TV. Kayak The King's Doctor tahun 2012 Dan juga Yonam Dong 539 tahun 2018 Ya walaupun Doi nggak jadi peran utama juga Padahal Doi ini cantik banget Kalian bisa lihat sendiri ya Doi itu cantik banget men Bahkan menurut gue pribadi nih ya Doi itu cantiknya nggak kalah sama cewek-cewek dari girl band K-pop Kalau gue ngeliat ya Kayak ada mirip-miripnya sama Im Yuna dari Girls' Generation Iya nggak sih? <laughs> anyway Doi ini udah cukup lama ada di dunia showbiz Korea dan Doi ini juga punya sebuah channel YouTube yang cukup aktif. di mana biasanya Doi itu upload video-video kayak vlog-vlog gitu guys. Dan gak jarang juga Doi itu upload kayak tutorial makeup gitu. Tapi akhir tahun lalu tiba-tiba ada sebuah berita tentang Doi yang menghebohkan. di mana setelah dua hari Doi live di YouTube, Doi ditemukan meninggal di rumahnya. Tepatnya pada tanggal 13 September 2020. Teman Oh In-hae datang ke rumahnya dan dia menemukan Oh In-hae dalam keadaan gak sadar. Doi langsung telepon bantuan medis, tapi pas doi sampai di rumah sakit, Oh In-hae sudah dinyatakan meninggal dunia dan jantungnya berhenti berdetak. Walaupun dengan pertolongan medis doi sempat dihidupkan kembali dalam waktu yang singkat, tapi pada akhirnya doi meninggal dunia pada pagi hari tanggal 14 September 2020. Pihak kepolisian Korea langsung melakukan investigasi tentang kasus kematian sang aktris. Tapi penyelidikannya ini kesannya kayak buru-buru dan nggak jelas. Kayak kabur gitu kasusnya guys. Dan dengan segera pihak kepolisian Korea itu memberikan konfirmasi kalau Oh in ini bunuh diri. Dan pernyataan pihak kepolisian ini juga diperkuat dari hasil otopsi. Dimana penyebab kematian Oh in ini adalah cardiac arrest dari percobaan bunuh diri. Walaupun hasil lebih detail dari otopsi ini sama sekali nggak pernah dijelaskan ke publik. Jadi, publik dan penggemar OINH ini banyak yang mengira, oh ya, udah, OINH bunuh diri. Seperti yang gue bilang, ya, ketika ada kasus yang bagi netizen itu agak aneh, maka mulailah muncul detektif-detektif dadakan. Netizen ini seolah kayak nggak bisa menerima informasi itu mentah-mentah begitu aja, guys. Bagi mereka, informasi ini terlalu dini dan mereka mencoba untuk mencari fakta lain, dan ternyata benar aja. Banyak banget kejanggalan yang ditemuin sama viewersnya Beberapa waktu sebelum Oh in He meninggal Dan semua itu dimulai dari video terakhir Oh in He di channel Youtubenya By the way, kalau kalian cari channel Youtube Doi sekarang tuh kayaknya nggak ada ya Kayaknya di-take down sama Youtube atau gimana Gua juga kurang paham Tapi video Doi yang terakhir ini, kalau di-translate ke bahasa Inggris Judulnya artinya adalah in He's Nightly Skincare Routine Atau Rutinitas Skincare Malam in He. Dan disitu dia juga ngasih tambahan volume 48. Maksudnya ini episode vlognya yang ke-48. Ya kayak youtuber pada umumnya lah ya, dikasih seri gitu guys. Jadi supaya urut. Tapi di video yang terakhir ini aneh banget guys. Dimana biasanya Doi itu ngasih angka, itu urut. Jadi abis episode 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah di episode kali ini, itu loncat guys. Dimana episode sebelumnya itu adalah episode 45. Dan tiba-tiba di video yang terakhir ini, itu episode 48. Harusnya kan ini episode 46. Sedangkan episode ke 46 dan 47 itu nggak ada. Kayak di-skip sama dia. Keanehannya nggak cuma sampai di situ, guys. Awal vlognya, video ini itu dimulai dengan ya baik-baik aja. Sama sekali nggak ada yang aneh. Tapi pas masuk ke detik 48, tiba-tiba videonya tuh kayak error dan stuck. Gambar dan suaranya itu sama sekali nggak sinkron. Coba deh, kalian tonton dulu video yang ini. 평적으로 해보려고 카메라를 켰습니다. 아, 시원해. 아직 머리도 안 말렸는데. 진짜 리얼로그를 보려고 정말 평소에 쓰는 나이트 케어가 어떻게 되는지 순서도 지금 측근적으로. 제첫 번째는 토너를 화장솜에 묻혀서 닦아내야겠죠. Error yang tadi itu berlangsung cukup lama. Mulai dari detik 48 sampai ke 1 menit 46 detik. Jadi, errornya itu hampir semenit, guys. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, gerakan doi di bagian error yang tadi itu aneh banget. Kayak doi berkali-kali nyisir bagian kepalanya, tapi bagian sisirnya itu kayak diarahin ke lehernya gitu, guys. Seolah-olah kayak ngasih ilusi optik, doi itu kayak mau motong lehernya. Berkali-kali doi kayak chopping lehernya pakai sisir gitu. Walaupun bisa jadi bagian errornya ini sebenarnya nggak disengaja tapi kalian bisa lihat ya di bagian error yang tadi audionya tuh jelas banget audionya tuh clear banget sama sekali nggak ada masalah jadi yang error itu cuman bagian videonya aja bagian gambarnya aja di menit 1 menit 32 detik kayak ada suara lain yang tiba-tiba muncul Coba deh kalian dengerin kayak ada suara yang jelas-jelas bukan suara Inhe, suaranya tuh kayak high pitch banget, kayak diedit edit. Gua nggak tahu apakah ini suara editan yang ditambahin, atau memang ini suara Inhe, atau ini suara orang lain yang ada di dalam ruangan bersama Inhe. Sedangkan suara Inhe itu jelas banget dan sama sekali nggak ada editan. Banyak viewersnya yang coba buat dengerin suara yang tadi itu baik-baik. Dan mulai muncul beberapa spekulasi Ada yang bilang katanya doi denger kalau itu artinya adalah I'm going to die Tapi nggak sedikit juga yang bilang katanya yang tadi itu cuma translitan cocokologi Anyway setelah segmen yang tadi itu error Videonya tuh tiba-tiba lanjut lagi dan semuanya kayak baik-baik aja Seolah kayak sama sekali nggak ada yang aneh pas he shooting video ini Coba deh sekarang gue pengen kalian perhatiin ke arah jam dinding yang ada di belakang ini he. Bagian error yang tadi itu cuma semenit tapi jam dinding di belakang Inhae itu sudah bergerak 4 menit guys. Ya kira-kira 3-4 menit lah. Jadi di sini virusnya tuh banyak yang nyimpulin kalau error yang tadi itu bukan karena file kompresi dari kameranya. Dan kalau dibaca dari judul videonya ini tuh sadar banget kalau ada yang error di videonya. Bahkan Doi tulis di judul videonya pakai bahasa Korea yang kalau di bahasa Inggrisin artinya please skip the buffering part. Atau yang bagian errornya skip aja gitu. Tapi mana mungkin ya orang yang nonton video yang tadi itu nggak salvok sama bagian error itu? Pasti mereka nontonin sampai habis karena bagian errornya itu cukup lama dan hampir semenit. Padahal video-video doi sebelumnya tuh sama sekali nggak ada yang aneh. Seolah kayak di-edit dan di-shoot tuh proper banget, kelihatan profesional dan sama sekali bukan asal-asalan. Apalagi ya setelah upload video yang ini, 48 jam kemudian inhe ditemukan tewas di rumahnya. So, kalau kalian sadar, banyak banget angka 48 yang meliputi kematian Inhe. Yang pertama, Doi itu salah nulis di episode vlognya. Dia tulis angka 48, di mana episode vlognya yang aslinya ini adalah 46. Dan setelah upload video yang ini, Doi tewas 48 jam kemudian. Dan bahkan, kalau kalian nontonin video-video Doi sebelumnya, Dok itu berkali-kali sering spam angka 4 dan 8 di videonya, kayak ngasih subtitle gitu, guys. Terus dia tulis empat delapan delapan empat delapan kayak gitu. Gue juga nggak ngerti maksudnya apa ya. Apakah itu mungkin kayak cuman jokes, kayak di Indonesia mungkin kayak WKWKWKWK WK, WK, WK gitu, atau mungkin ada maksud lain? Gue juga nggak paham. Dan banyak yang ngira kalau error yang tadi itu bisa jadi Inhe sengaja ngelakuin itu, karena jelas-jelas yang ngedit video ini itu adalah Inhe sendiri. Jadi bisa jadi dia lakuin ini di post pro, maksudnya di editing. Ada yang bilang katanya Doi pingin ngasih tanda kalau Doi ini punya rencana untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi ada juga versi lain yang bilang Doi nyoba buat ngasih tau viewersnya secara tersirat tentang percobaan pembunuhan terhadap dirinya. Dugaan ini didukung sama postingan terakhir Inhe di Instagramnya. Di situ dia ngepost sebuah foto bunga berwarna pink dengan caption yang kurang lebih artinya kayak gini. Gua rasa lo semua bakal membaca tulisan ini, walaupun ada yang bilang kalau gua ini cuma badan dan bilang kalau itu bukan susunan kata yang bisa dia gunakan sampai akhir. Gua rasa gua perlu nge-expose lo karena kata-kata lo itu dan gua juga gak mau percaya apapun yang keluar dari mulut lo itu. Dan di postingan ini, Do itu nge seorang pengacara bernama Ho Huang, dimana sampai sekarang tuh gak jelas apa hubungan antara Oh In He dengan pengacara ini. Oh Inhe itu sama sekali nggak pernah ngepost hal-hal yang aneh kayak gini guys. Biasanya yang di dipost doi itu hal-hal yang menyenangkan kayak doi main game, kayak doi jalan-jalan dan segala macam. Abis ngepost yang tadi, doi itu kayak dibombardir sama pertanyaan dari followersnya. Lo kenapa? Ada apa? Dan segala macam. Akhirnya doi itu ngapus postingan yang tadi sejam setelah doi ngepost. Dan bersamaan dengan yang tadi, Hu Huang itu langsung ngilang dari semua sosial medianya. Ini yang jadi misteri sampai sekarang, kenapa Doi kayak menghilang dari sosial media? Dan sehari setelah postingan yang tadi, Oh Ohinhe itu kayak susah banget dihubungin. Doi mendadak jadi nggak responsif. Sampai terakhir Hu Huang juga nggak pernah ditetapkan tersangka atas kasus ini. Menurut pihak kepolisian mereka berdua tuh sama sekali nggak kenal satu dengan yang lainnya. Tapi aneh banget nggak sih? Ya mana mungkin lah orang nggak kenal ngetek gitu? Kalau orang ngetek ya pasti kenal lah. Masa ngetek orang random? Di sisi lain, kalau kita flashback ke belakang, Oh In Hye ini memang pernah mengalami depresi dan penurunan kesehatan mental. Oh In Hye ini pernah jadi pembicaraan publik bahkan satu negara di Korea. Doi itu pernah diundang ke acara award bernama Korean Award Show, di mana di acara itu Doi itu pakai pakaian yang menurut publik terlalu terbuka. Dan setelah acara ini Doi itu kayak dijadikan contoh yang gak baik buat masyarakat Korea. Doi kayak jadi public enemy, Padahal Do ini cuma salah kostum aja. Dan tragedi ini bikin Oh In He jadi sangat depresi. Abis kejadian yang tadi, Do itu kayak mulai susah banget dapat kerjaan di dunia showbiz Korea. Do itu kayak di blacklist, dan nama Do itu kayak mulai perlahan ngilang dari peredaran. Walaupun keterangan resmi sudah dirilis dari kepolisian Korea, bahwa kasus Oh In He ini adalah murni bunuh diri, tapi banyak banget kejanggalan dari angka 48 yang ditemuin sama netizen.